Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian Saat ini Bang Bima kami menyuguhkan kabar spesial dari Lesti dan Bilar Apalagi di Jumat yang sangat berkah ini Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah barokah pastinya Amin Di kabar pertama para sahabat ya kita awal dengan tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan di Bali Masya Allah sebelum pulang ke Jakarta Rizky Billar, Lesti Kejora dan BBL lagi melihat villa tuh, masya Allah. Ini sepertinya villa yang sudah deal ya. Bahagia sekali melihat idola kesayangan kita, masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar, rezekinya selalu diberikan kemudahan, masya Allah kita bangga, kita bahagia. Doakan ya mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Lestlar. semoga selalu lancar dan dimudahkan, Amin kita lihat juga persahabat yang kalimat caption yang ditulis oleh akun leslar titik Masya Allah Kak Bilar beli villa di Bali ucapan adalah doa Barok Allah Masya Allah Amin doakan sejeng terbaiknya untuk leslar family kemudian juga persahabat di beberapa tanggapan komentar banyak sekali respon yang diberikan diantaranya persahabat dari akun Instagram Hafiz Reka mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, Ya Allah, jauhkanlah anak-anak baik ini dari segala mara bahaya Amin, Allahumma Amin, Masya Allah. Begitu banyak doa yang diberikan ya untuk Lesal Family, kita bangga bahwasanya banyak di luar sana, orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Doakan support dan dukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian juga prossebar kita lihat nih, di Bu Bufir ada potret kebersamaan Leslar ya dengan Kak Mary juga Masya Allah luar biasa ada postingan kalimat juga yang ditulis di unggahan ini Thank you for you visit Kak Lesti dan Mas Bilar hopeful we can't make your Dream come true Wow Masya Allah luar biasa mudah-mudahan next bisa liburan kembali ke Bali dan selalu memberikan kebahagiaan kita salfok dengan Untuknya leslar ya, yang selalu saja membuat kita bahagia. Papa B, Bunda L, Baby L, Masya Allah, kita lihat tangannya Papa Bilar, semuanya merangkul tangan kiri, menggendong Baby L, tangan kanan memeluk Bunda Lesti. Masya Allah, sehat selalu ya, untuk Leslar Family. Tahan tiang doa terbaik selalu diberikan untuk keluarga kecil leslar, Masya Allah. Kita lihat juga nih persahabat ya, banyak tanggapan yang sangat-sangat positif. Di antaranya dari akun Hakan Yati. Amin ya Allah, impian kalian satu persatu Allah wujudkan. Masya Allah, bahagianya kalian adalah bahagia kami. Yang selalu tulus menyayangi kalian tanpa tapi. Bismillah, semoga juga semua impian kalian. Yang belum terwujud, segera Allah wujudkan apapun itu. Sehat-sehat dan bahagia terus, kesayangan? Semoga Allah selalu menjaga kalian dimanapun kalian Dan limpahan keberkahan selalu menyelimuti setiap langkah kalian dalam segala hal apapun Amin Luar biasa Ini doa yang sangat Masya Allah Kita aminkan doa-doa baik bersahabat ya Mudah-mudahan doa baik dikabulkan Dan doa baik dari kalian juga bisa tentunya kembali ke kalian semuanya Amin kita lihat juga persahabat tanggapan lain dari akun 12 Pasha 12. Saling setia ya kalian selamanya. Semoga bahagia selalu menyertai keluarga kalian. Amin ya Allah. Begitu banyak doa-doa yang diberikan untuk Lesnar family. Masya Allah. Kemudian juga persahabat kita lihat di akun fanbase de Alida Kali ini persahabat ya, memposting dan merangkum Lagu terpopuler Alumni The Academy dan Lida Ini versi kenaikan views dalam seminggu Luar biasanya, lagu Lesti ini berada di nomor puncak Lesti dengan lagu sekali seumur hidup Ini viewersnya mencapai 800 ribuan Ini dalam seminggu nih persahabatnya Dan kita lihat juga sebelumnya Kalimat caption yang dituliskan Lagu terpopuler Halo guys Kali ini Mimin update konten lagu terpopuler. Jadi Mimin akan rekap kenaikannya views lagu dari alumni akademi dan Lidah setiap minggunya. Dan ini Mimin dalam satu minggu rekapnya. Wow luar biasa, Mina lesti berada di puncak dan mengalahkan self ini, persahabat ya luar biasa idola kesengan kita. Dan kita lihat juga persahabat ya. Di kolom komentar memang banyak sekali yang membanding-bandingkan Dan tentunya menyebut nama-nama Lesti ya Kali ini dari akun D-nya Ria Laksmana disitu mengatakan Mana nih yang menerima dua klipnya syuting ke Rusia Lagunya gak booming amat, ambil tahun depan pun Kalau disandingkan dengan sekali sumber hidup Milik sang idola udah pasti anyep lagu syuting di Rusia tuh katanya tuh Dan langsung dijawab ya oleh akun Lesti Fatiha Nasker FC Please jangan bikin gaduh dengan bawa-bawa Lesti. Jangan mengkambing hitamkan nama idola kami untuk nyinyirin idola lain. Betul sekali, persahabat ya. Yuk jangan sampai banding-membandingkan. Tetap masing-masing idola punya persepsi masing-masing juga. Kita sebagai fans Leslar, kita dukung yang terbaik untuk karya-karya Bunda Lesti Kejora. Kemudian juga, persahabat ya. Ada juga karya alumni yang berhasil tembus satu juta viewers dalam 24 jam di Youtube. Lagu Kelopas Dengan Ikhlas berada di nomor pertama dalam 5 jam perilisan. Wow, luar biasa 5 jam tembus satu juta viewers. Ini kebanggaan. Mudah-mudahan Bunda L terus berkarya dan memberikan karya terbaiknya. Amin.